Cik-cik-cik-cik-cik-cik balik lagi bersama otong spin ya seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini bosku hari ini kita akan coba memantau Olympus dengan modal 73.000 saja pastinya yuk bosku yuk langsung gas gas gaskan aja kita main di bet 1.200 biasa double stack aktif kita coba manual dulu ya biasa ritual-ritual manual dikeluarkan lagi ya seluruh buat viewer lama pasti paham itu pola-pola bener penghancurnya dulu yuk 50 quick ya 50 quick dulu huh. oh ya, yang bertanya kita main mana kita main di Rp8000 bosku situs slot tergacor Solid santero jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti di Lunas, bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan RTP game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu gamenya itu lagi gacor atau, atau enggak dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis lur 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan tradingnya itu sendiri ya seluruh langsung kasih saja. Artebel 8000 untuk linknya saya sematkan di pin comment yuk seluruh langsung gaskan contoh udah manja saya jadi Artebel 8000 ya. Yuk back to the game ya ini kita dapat free spin di pin 1200 yuk. Ya. Unggunya jadian sekalian boleh. Oh aduh, gelasnya dong, gelasnya dong turun lagi enggak hmm, mau. Lumayan tambah lima ya seluruh masih sisa 11 kali lagi. Ayo dong pecahin dong pecahin dong pecahin dong us gimana kabarmu us selamat tak jumpa pagus kasih lah us profit profit manis gitu loh us oh, kuning jadiin dong kuning jadiin aduh enggak mau anjir kali 25 eh kali 25 pecah 25.000 doang hari ini kita akan cari profit profit tapis aja lah itu gak usah terpaku profit gede nih karena lagi ya lumayan-lumayan susah RTP nya masalahnya naik turunnya tuh gak tetep, gak tetep loh jadi 15 menit 10 menit tuh naik turunnya deres banget tuh jadi buat kalian semua para pemain modal receh para pemain pencari profit selalu utamakan WD utamakan profit selagi ada kesempatan WD WD kan dulu amankan dulu dana kenakalan kalian baru kalian gaskan depo lagi boleh saya tahu kalian pun enggak cuma punya satu akun saja pasti punya beberapa, beberapa punya akun yuk atas makotak kasih putri dulu mantap mahkota jadi dong lumayan yuk petirnya lagi dong merahnya jadi mm, uh, fix jadi nih harusnya aduh kurang satu tanya uh, di uru kali ini mm, lumayan 200an lah ya seluruh ya jadi buat kalian semua jika ada kesempatan wd-wd kan dulu saja karena kesempatan wd enggak datang buat kedua kalinya jadi manfaatkan sebaik mungkin ya bosku Nah kita pemain modal receh pemain pencari profit pemain pemburu WD jadi selagi ada harap kesempatan WD, WD kan dulu ini kita cari-cari lagi lah baru naik segini ya, di atas 500 lah modal-modal di bawah 100.000 WD WD 500 kan lumayan lah lima kali modal profit 500% lah udah lebih dari cukup kalau segitu sih disyukuri dulu masih banyak akun yang belum kita coba nanti kita coba geser akun bersyukur JP segitu lagi hmm. dapat lagi Frispen seluruh spin kedua di pet 1200 ya seluruh yuk kasih mo yang manis-manis dong kuning jadi mantap nih biru dong birunya jadiin dulu biru jadi uh atas gelas kasih petir dong 500 hmm sayang sekali ratus yang glining lisi sisa banyak saja bosku anjir anjir anjir anjir anjir te. lagi dong pecanya mantap loh uh kuning Aduh nggak mau hijau hmm, boleh pecah nih hijau boleh pecah hijau boleh pecah oh, ungu nyusul ungu nyusul di sana aduh atas cincin ya seperti dong sayang cincin nggak pecah jadi bukan petir di atas cincin seluruh 69 masih bisa 9 kali lagi ya seluruh ya hey yo yo, push kasih yang manis-manis yuk Aduh nggak ada petir yang enggak dapet ini susah ini petir mana ayo yuk yuk yuk yu, yu, yu. kasih yang manis-manis dong nih hmm? kali ini mau belum konek juga aduh belum mau konek juga anjir ayo dong pecahin-pecahin dikit-dikit aja hmm, lumayan yuk ungunya dulu ungunya ungunya ungunya ungunya pecah kuning-kuning kuning hijau kuning, kuning. dulu boleh hijau dulu kuning hijau hijau hijau ah, nggak mau konek semua Hmm, ungu sih atas kuning kasih petir aduh gak mau anjir kuning dulu petain dulu kuning dulu pecahin mantap atas gelas kasih petir dong gak mau juga anjir dah susah nih petirnya nih petir sudah mulai susah guys tidak sesuai dengan kaudratnya ini petir petir bukan semalam petir ini petir olympus yang bikin kalian gagal fokus ya bosku, aduh naik 450 lah genepin 500-500 lah 500 berkuit ini saya nah, coba putar-putar dulu ya kali-kali aja dapat petir-petir mantap di luar ya punya sudah mulai gari sini udah mulai ampas-ampas tapi kita cari profitnya pasti di luar skater kali 10 konek sayang pecah 300 rupiah saja seluruh ayo terus sekali 8 konek yuk ya ungu dulu atau gendang turun dua lagi Aduh mau anjir 300 300 terus sih. Nampaknya ini kode kita cuma bisa WD 300.000 Oh tidak dong pastinya dong. Ya, birunya pecahin dulu birunya pecahin dulu mantap. Yuk atas gelas kasih petir lagi. Udah ungu boleh ungu boleh ungu boleh nggak mau. Lumayan layak lor ya kali 83 lah profit-profit tipis diluarkan lumayan buat tambahan-tambahan sepin ya bang jadi ini kita target kalau turun di bawah 400.000 kita langsung gaskan kan saja ya seluruh syukur dikasih naik lebih lah 500-600 lebih dari cukup udah saya sangat bersyukur bosku terus kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih seluruh ayo dong ayo dong Aduh belum mau kan kuning-kuning kuning-kuning waduh oh, kuning petain kuning, kuning, kuning. Kuning dulu dong kuning petain dulu mantap nih tinggal akan terus kuning kasih petir tidak mau us. kok tidak mau petirnya mana us Aduh belum mau lagi anjir eh dong kuning dulu kuning-kuning-kuning kasih Aduh skater nggak mau cuma dua-dua doang tiga-tiga terus anjir ini diledekin nih. Fis ini kita kalau saldonya turun di bawah 450 kita langsung gaskan wedekan sajalah. Enggak pakai lama enggak pakai rem ya kita wedekan saja. ya kita coba cari sedikit lagi lah ya. Naik bet barber nih. Kita cari pecahan-pecahan di luar dululah. Hei, oh. Wah, manis-manis dong pecah yang mantap-mantap yuk birunya dulu sama anjir. adon nah, kali 10 juga enggak konek anjir anjir enggak ada yang murah yuk birunya dulu biru-biru biru-biru oh, turun hijau dulu pecah atau bunga pecah ungu pecah cincin dong naikin dong cincin udah pantas yuk atas cincin kasih petir dong lumayan layar slow ya 35 kali empat hm? puluhan 500 ribu kita langsung WD ini kan toh lima ratus ribu kita lah pecah sama ini enggak pakai lama ini daripada kita sedot lagi lebih baik kita amankan dana kala kalah dulu ya bosku. Sek sek sek scroll -se spin ini eh spin ini kita langsung gasin udah aja lah. Video, kan, cari aman cari aman dulu cari-cari aman dulu yo yo yo terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like comment subscribe -nya. ya seluruh ya salam jackpot lur bye bye